perusahaan milik negara kembali membuat bangga mencetak rekor dalam dunia militer Kali ini PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia dan Antariksa dan Penerbangan Nasional berhasil memproduksi kendaraan tempur Erhan 122B. Alat tempur ini merupakan kendaraan peluncur roket laras banyak atau multiple roket launcher sistem MLS Kendaraan tempur ini telah diuji dan dapat berfungsi dengan like baik Indonesia dan stabil Sesuai spesifikasi launcher. yang diharapkan tanpa adanya kesalahan dan kerusakan baik saat endurance wow. maupun penembakan Prototipe peluncur roket Rhan 122B disampaikan pada pameran Alur Sista yang berlangsung bersamaan dengan acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan really? Republik Indonesia tahun 2020 tanggal 22 sampai 23 Januari tahun 2020 di Jakarta. Dahani wow. Arhan 122 B saja. Ternyata like sejumlah camera somewhere high. Yang was getting shot. That was pretty cool inilah beberapa produk anak bangsa yang mendunia uh. nomor 1 kapal cepat rudal 60 meter kcr60 i think maybe these are like the Indonesian Made. KM dirancang oleh divisi Hardware. desain PT PAL Indonesia dan merupakan kapal perang hasil pengembangan dari kapal perang tipe Fast wow, Patrol oh Boat FPB 57 meter. Kapal perang ini dilengkapi dengan senjata kaliber 20 mm dan peluncur rudal cool. anti kapal kapal permukaan. Woo, lu ketakan. It's shooting fire and a legendary fire. Mampu mencapai <laughs> 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knots dan membawa 55 personel. <laughs> KCR-60M ini biasanya bertugas menjaga perbatasan wilayah laut. Kapal perang ini ternyata menjadi incaran beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina. Nomor 2, Kapal Selam Alugoro 405 Ooh, a Looks exactly like a whale. Pembuatan Alugoro 405 butuh waktu sekitar 2 tahun sejak 2017. Pengerjaan awalnya dilakukan bekerjasama antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering dengan proses transfer of technology. Okay, wow. Spesifikasi umum kapal selam Alugoro 405 adalah berjenis diesel elektrik submarine u 29400 dan memiliki panjang keseluruhan 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 21 knot ketika berada di bawah air. Kapal tersebut mampu membawa 40 kru hmm. dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan didesain dengan lifetime atau usia mencapai 30 tahun dengan bobot sekitar 60 ton. Saat muncul dan dan ton di permukaan laut, bobotnya ton. Melalui sonar dan whatnot, mereka menemukan arah dan tanpa apa ini asli buatan Indonesia 6 satuan detasemen Bravo, Sat Bravo 90. Pas Has TNI AU sebagai kendaraan tempur dilengkapi mulai dari Sementara itu, jika mereka memiliki ini dengan dan Ketika kondisi wow. bahan bakar penuh, sanggup melaju sejauh 500 kilometer kecepatan maksimum mencapai 100 guys know the manufacturers guys if they send me one to review it, hey i'm i'm down you know the, send them my information i'm i'm down to try it out and, and you know nomor 4 panser badak tank buatan korea selatan kelebihannya Kelebihannya pada manuvernya yang lebih That's tinggi, me too. untuknya sesuai dengan karakteristik asim panser ini memiliki oh, berat hingga 14 ton dan didukung dengan mesin diesel dari Renault, Let's yaitu diesel inline 6 silinder tubuh charger intercooler berkapasitas 10.800 kubik oh, no. yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower. <laughs> panser ini mampu mencapai kecepatan hingga 90 jam additional tanks because you ini lebar 2.5 badak ini tank slash yang cukup luas um, sekitar ban serbadak juga ah, dilengkapi right dengan di <laughs> double axle tanpa spring ke badak. Hal ini ditunjang dengan ban flat 1100 R22,5 yang oh. mampu berjalan dalam keadaan tanpa angin hingga sejauh 80 km Oof. pada kecepatan tertentu. Oh. oh, oh. Right Nomor pesawat CN235. CN235 indonesia well. cool. Kali ini pesawat buatan anak bangsa dari PT Dirgantara Indonesia yang menjadi langganan beberapa negara Seperti Senegal dan Pakistan nice. Pesawat buatan Bandung ini mampu mengakomodasi empat mission konsol Mendeteksi target yang kecil dilengkapi dengan FLIR untuk mendeteksi oh, dan mengidentifikasikan target whoa. serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi landas dengan jarak yang 25 <laughs> dari landasan yang belum beraspal. Wow. Kemudian pesawat ini memiliki sistem baru modern dan full glass cockpit fuel bank atau teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya. Tak hanya itu saja, CN-235 juga dilengkapi dengan Quick Change Configuration Retractable Landing Gear High Wing Configuration oh. Look at the background, so beautiful I think it might be just sunset time This one has a Turkish flag in the back That snow. Yeah, it looks like it. Uh, hmm. That must be Turkey because I know Indonesia doesn't get snow and Turkey does. that was really cool guys, it's nice to see, of Indonesia producing these different uh, equipment, it was the rocket launcher the tank slash the armored uh, personnel carrier and then that was that jeep and then I guess two different uh, uh, kind of uh, planes which is really really interesting and, and uh, nice uh, to see so then they don't rely on uh, other countries you know unfortunately you know that's where the world is going for example so they have to try to make sure that they make military hardware for defensive uh, purposes especially in that part of uh, the world because they're close to the South China Sea and there's a lot of conflicts and, and stuff right? or a lot of tension that is uh, going on there uh, right now right? so they have to make sure that they have weaponry to be able to protect their people as well as uh, their land I love that car guys that's one of my favorites like I said if you know the company uh, let them know send me one for review you know i won't charge you anything so thank you very much guys for suggesting this video i enjoyed it quite a bit i hope you guys did too if you did then please don't forget to like comment and uh, share please also consider subscribing to the channel if you guys like the content and want to show your support that will allow me to improve the channel as well as help you me reach my target of a million subscribers so as always termok i said thank you very much okay mercy guys for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care yourself and your family Inshallah. i'll see you guys in the next video take care Let's sit there.